untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar bahagia dan kabar baik dari Lesler, tentunya. Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali kabar terbaru di siang hari ini. Italia persahabat ya info penting dari Lesti Villar billar video. Bahwasanya benar sekali idola kesenangan kita hari ini persahabat ya berada di Singapura. SG adalah top level domain kode negara internet untuk Singapura, sebuah negara di daerah Asia Tenggara, wah wow, Masya Allah banget ya, memang cocokologi dari warga Konoha emang the best. Mudah-mudahan ya, kita semua semakin kompak, semakin solid, mendukung yang terbaik buat Lesti, Rizky Billar dan keluarga besar hingga komentar banyak sekali persahabatnya diberikan dari akun Ayu Lesta mengatakan emak-emak Singapur paparazzi mode on dong. katanya itu Masya Allah banget dan kita lihat juga persahabat ya komentar berikutnya dari akun Instagram Burung Ersor Hantu 92 mengatakan, Mungkin sambil ngerain Ultah Bilar, Mereka liburan ke Singapura, katanya tuh. Ada juga tanggapan dari Nazwa Asyakila, Pengen nyusulin juga tapi nggak bebas, katanya tuh. Wow, <laughs> ini cute banget ya. Banyak sekali, tentunya komentar-komentar positif yang diberikan. Semoga doa baik juga semakin banyak diberikan oleh orang-orang yang selalu tulus, mencintai Lesti dan Bilar kemudian para kita mendapatkan ansupan kecidukan vitamin terbaru juga hari ini perhatikan deh Abang Fatih, Masya Allah banget ya memakai baju pink aduh, pokoknya ini bahagia sekali dan sangat menggemaskan terlihat ya Abang Fatih tersenyum bahagia saat diajak jalan-jalan, luar biasa kita lihat juga persahabat momen ini pun diunggah kembali oleh akun Sental Putih Bilar. Simak juga di kalimat caption yang dituliskan. Masya Allah, ayang aku kenapa makin gemesin Sina, jadi pengen bawa pulang. Katanya tuh ya, <luluh> luar biasa. Kita simak juga di kalimat komentar, banyak tanggapan dan respon yang diberikan. Dari akun Mama Eda1998, Masya Allah, keren banget bang, full senyum. Bahagia banget ya, diajak jalan-jalan oleh panda. Kita lihat juga ke komentar selanjutnya dari akun Instagram Nazah Paradiba. Masya Allah, my pinky boy. Wow, luar biasa banget. Pokoknya bangga, bahagia sekali melihat idola kesengan kita hari ini. Doakan selalu, apapun yang dilakukan selalu dimudahkan, selalu diberikan kelancaran. Kita masih menunggu kabar dan kejutan bahagia dari Lesti dan Rizky Pilar selanjutnya. Ini dulu informasi di siang ini, bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar, bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.